Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Jalan Proklamasi Nomor 27 Menteng, tapi woong sama. Proklamasi itu gitu. Kalau kita udah selesai kuliah, apa? Mereka ya. Saya nggak pernah di situ. Saya nggak pernah. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Jalan Proklamasi Nomor 27 Menteng, tapi woong Beberapa hari terakhir ini semakin banyak pertanyaan diajukan kepada STT atau STFT Jakarta. Jadi STFT Jakarta itu sama dengan STT Jakarta. Yang sebelumnya namanya STT Jakarta, tetapi karena akreditasi di dikti kemudian berubah menjadi STFT Jakarta. Mengenai saudara Ahmad Kainama alias Agustinus Christopher Kainama, jadi yang dimaksud Ahmad Kainama itu juga Agustinus Christopher Kainama itu pribadi yang sama. Jadi maksudnya ST Jakarta tidak salah dalam mengklarifikasi ini. Demikian juga ditampilkan foto siapa yang dimaksud Agustinus Christopher Kainama. Fotonya jelas adalah orang yang mengaku sebagai Ustadz Ahmad Kainama. Klarifikasi STT Jakarta demikian. Di dalam berita-berita di media sosial disebutkan bahwa saudara Agustinus Christopher Kainama adalah lulusan S1 dari STT Jakarta. Dengan ini kami hendak mengklarifikasi bahwa tidak ada lulusan kami dengan nama Agustinus Christopher Kainama. Data alumni lengkap yang kami miliki sejak angkatan pertama STT Jakarta berdiri tahun 1934 ini sebelum Indonesia Merdeka karena memang STT Jakarta ini adalah perguruan tinggi yang pertama di Indonesia hingga tahun lalu 2017 sama sekali tidak mencantumkan nama saudara tersebut sebagai salah satu alumni atau lulusan kami dengan demikian kami harus menyatakan bahwa berita apapun mengenai saudara Kainama tidak ada kena mengenanya dengan STT atau STFT Jakarta demikian klarifikasi kami pendeta Dr. Jowes Adi Prasetya wakil ketua 4 bidang relasi publik nah ini adalah klarifikasi dari STT Jakarta harapan saya dengan apa yang saya tampilkan di video ini jika Saudara Ahmad Kainama ini merasa dirugikan dengan klarifikasi ke SD Jakarta ini. Silakan untuk mengklarifikasi, bahkan mengkomplainnya kepada SD Jakarta dengan bukti-bukti yang valid. Atau mengguna, mengadakan konferensi pers atau menggunakan siaran di YouTube yang menampilkan bukti-bukti yang valid. Jangan hanya mengaku saja, ya, dengan pengakuan mulut saja. Karena ini sudah jelas ya, STT Jakarta sendiri sudah mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah kuliah dan tidak ada alumni yang bernama Agustinus Kristofel Kainama. Maka saya rasa Ahmad Kainama perlu mengklarifikasinya, perlu membuktikan bahwa apa yang dikatakan Es Jakarta itu salah. Dan saya rasa kalau Ahmad Kainama tidak berani mengklarifikasinya, seharusnya umat sadar bahwa umat telah ditipu oleh Ahmad Kainama demi banyaknya panggilan ya untuk mengisi dakwah mungkin dia menipu menggunakan tipuan ya dengan kesaksian-kesaksian palsu saya yakin iman yang dibangun di atas kesaksian palsu hanya akan menghasilkan iman yang palsu Ustaz 2 Efesus 2 Filipi saya buka ada Ustaz, dua FS, eh, dua Filipi. Seringkali apa namanya itu mendengar ya, ceramah-ceramah beberapa Ustaz-Ustaz mualaf yang kemudian terkadang terlalu uh, berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya ya dia ceritakan kegiatannya dia it's okay ini jujur tidak ada masalah cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk masuk Islam atau latar belakang ketika jadi jadi, jadi Kristen sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri